Oke okay, teman-teman bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa kita akan melawan si Sledger Bajingan nih di map Headstone Mine Ya biasalah perjalanan menuju the default di game Borderlands seperti ini Sedikit nostalgia dengan bermain Borderlands 1 yang tahun 2008 Nah ini nih anjing si Bajingan, bangsat ewang nih Goblok Bajingan Sledger palunya jadah anjing, palu Thor <laughs> pakai saja ya friend ya, oke okay. keluarin turret machine, bajingan kamu, wey dia bajingan tapi gak korupsi guys, bajingan ya udah bajingan aja gitu. Bagi usah double menyangkakan masyarakat planet Pandora ya. Kalau emang profesi lu sebagai killer atau pembunuh, ya udah jadilah pembunuh yang profesional. Gak usah cari profesi lain, kayak suap-menyuap, gratifikasi, korupsi, anjing, gak usah. Astagfirullahaladzim, kasar ya Allah. Gak boleh toksik, albi, bismillahirrahmanirrahim. Dekat lagi mati ya Allah lah. lagi. guys kita buka kunci defaultnya dan ini pertama, Karena saya juga tidak dibayar untuk membuat record video ini? Aaaiihihihi lihat tuh si angelnya tuh di remaster, di retexture gitu, jadi lebih bagus, tidak terlalu creepy lah kayak berbeda satu yang ori. Oke guys. Teman kita selamat dari si bajingan terjadi, aman.